Simak update harga cabai merah besar di sejumlah daerah Indonesia, pada hari ini Senin, 17 Oktober 2022. Update harga cabai merah besar di Indonesia mencapai Rp45.000 per kilo. Harga cabai-cabai merah besar tersebut relatif turun dari update harga Selasa, 11 Oktober 2022 lalu yang mencapai Rp47.800 per kilo. Namun di sejumlah daerah Indonesia tentu mengalami perubahan dari harga perharinya, dari patokan update harga cabai nasional hari ini, Provinsi Papua memiliki harga jual cabai merah besar termahal yaitu Rp81.667 per kilo. Sementara Provinsi Sulawesi tengah menjual harga paling rendah dari patokan harga nasional yaitu Rp24.333. Adapun harga cabai merah besar di beberapa daerah di Indonesia yang justru mengalami kenaikan dari harga kemarin. Sementara beberapa daerah mengalami penurunan dari harga kemarin. Sekian harga cabai untuk tanggal 19 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.